Selamat malam. Ini saya pakai di sini. Ring tau enggak ini apa? Hm? Ring to enggak ini apa? Hmm. Ini tuh hmm. ini. Wait. Hmm. Ini makainya di sini. Ding, ding, ding, ding. -da -da -da. Lagi ada topik apa nih yang seru nih Lagi ada topik, topik apa nih yang seru nih yang bisa kita bahas-bahas Turki kebakaran. Turki kebakaran apa? Coba gue lihat ya. We, Tur Turki kebakaran. Kenapa Turki Eropa kebanjiran? Kesusahan pangan. Coba kebakaran. Oh iya, kebakaran hutan hebat di Turki. Penduduk berlarian Coba kita lihat Kebakaran hutar, hutan besar-besaran landa Turki Tiga orang tewas Kurang bro Tiga orang dilaporkan tewas akibat kebakaran hutan Badan penanggulangan bencana darurat Turki pada Kamis Mengatakan tiga orang kehilangan nyawa dari 138 Lainnya terkena dampak kebakaran hutan Di distrik Manfagat termasuk satu orang terluka parah sebanyak 58 orang dilarikan ke rumah sakit karena terluka gak menarik coba Eropa kebanjiran coba kita cek share dong bencana-bencana yang lucu Eropa kebanjiran banjir bandang di Eropa wah seru nih yang mati berapa banjir bandang di Eropa ketika peringatan dini tidak mencegah tragedi wow. siapa ada ada apa namanya potensi jadi jokes ya pada Juli 10 Juli 2021empat hari sebelum banjir bandang menyapu wilayah Jerman sebelah barat dan beberapa wilayah Belgia pada pekan lalu Hannah clock melihat sebuah potensi hujan ekstrim di platform sistem peringatan banjir di Eropa Oh berarti sebenarnya sudah bisa dideteksi Kalau bakal ada banjir oke? Okay. Clock, ahli hidrologi Dan prakriwan banjir Di University of Reading Inggris Termasuk peneliti di platform itu Para peneliti saat itu bodoh sekali Sibuk memuji diri sendiri Bahwa kami bisa memprediksinya begitu awal Bang, lucu banget Begitu bisa memprediksi ilmuannya Wah kita hebat Lupa memperingati peringatan memang telah dirilis tapi peristiwa yang terjadi berikutnya membuat clock dan kawan-kawan tercengang wah apa nih kehancuran dan kematian begitu besar bisa terjadi di wilayah yang selama ini dianggap paling maju dan makmur di dunia kita tidak seharusnya melihat jumlah korban tewas gara-gara banjir yang sebesar ini pada era 2021 ini seharusnya tidak terjadi oh ya, karena Jerman kan termasuk negara yang paling maju termasuk negara yang paling makmur dan mereka sudah memprediksinya ada banjir ini cuman ilmuannya terlalu sibuk memuji alat penemuannya sendiri nih lucu banget nih fuck wah oh, ini lucu nih bencana ini lucu nih nggak apa apa di Jerman ini nggak lihat nih para peneliti saat itu bodoh sekali sibuk memuji diri sendiri bahwa kami bisa memprediksinya begitu awal bangsat bukannya diingetin anjing Apa lagi, Afrika banjir. Coba, Afrika banjir! Wah, ada di Afrika bisa banjir, kan? Banjir bandang di Afrika 100 Buset yang mati banyak bener dah sorry sorry bisa nih bisa banjir dia ternyata apalagi badai pasir di Cina coba kita cek badai pasir di Cina wah uh, oke. tapi udah kemarin Mengerikan, Cina dilanda badai pasir. Coba kita lihat gambarnya ya. Gambar. Oh iya, ini nih gila nih. Hmm iya benar-benar benar-benar Berita terbaru bagai kiamat kiam lah amat tai lah. Badai pasir raksasa di Cina. Badai pasir Cina gila 100 meter men. Setinggi Monas ini. coba kita lihat uh... coba kita lihat kita lihat kita lihat apalagi yang menarik Zara X.Okin Apaan menurut gue biasa-biasa aja gak ada masalah Bangsat lucu banget Orang di RRC bisa kelilipan gak ya? Gara-gara <girly> kenapa? Stereotype bangke Oh iya keranda terbang di Depok Coba kita lihat Depok kalau nggak babi ngepet keranda terbang bangsa Ada loh, fuck Tapi 2016 Asal muasal isu keranda terbang di sawangan Depok Coba gue penasaran sih Kenapa keranda bisa terbang? Keranda tuh coba kita lihat Oh ini, ini kan keranda gini kan Ini layangan blok Iya ini, ini, ini, ini, ini, ini Keranda terbang Coba kita baca dulu keranda terbang Asal-muasal isu keranda terbang di sawangan Depok, ada yang mengaku melihat. Terakhir kali orang Depok mengaku melihat sesuatu yang supranatural, hoax, malah dipenjara sekarang. Tapi ya, coba kita baca dulu beritanya ya. Isu keranda terbang kini tengah ramai diperbincangkan warga sawangan Depok. Tapi ini kan tahun 2016 ya. Warga sawangan, bla bla bla bla, ini mulai 3 minggu lalu, aku Juli. Ada tukang sayur jam dua pagi. Uset ya pagi bener. Bener, jualan sayur. Yang beli siapa? Itu memang... Oh bukan, mau belanja ke pasar Setelah itu suami dan anak saya yang melihat Jadi ini tukang sayurnya kenapa dikasih tahu? Jadi kan suruh-suruh Ada tukang sayur jam 2 pagi mau belanja ke pasar Oke okay. Setelah itu <laughs> suami dan anak saya lihat malam Enggak berarti Ini dua kejadian yang berbeda atau gimana? Blok Rata-rata mereka yang melihat keranda itu terbuat dari kayu dan seperti terbang tidak ada yang mengusung. Percaya tak percaya? Ya, jelas tak percaya dong. Pak RT serta beberapa terakhir kali depok begini hoax. Suami saya awalnya gak percayaan. Pas mau ronda, ya ampun ini mah. Pas mau ronda dia duduk di musola. Abis itu dia melihat seperti ada keranda berjalan sendiri. Tanpa ada yang mengangkat. Habis itu dia lari ke pos, lah gimana? Kok gimana sih, gue gak ngerti. Suami saya awalnya gak percayaan. Pas mau ronda, dia duduk di musola. Oh, jadi dia di musola. Habis itu dia melihat ada keranda berjalan sendiri. Oh, dia larinya gak oke. Suaminya yang ketua RT juga banyak menerima laporan dari beberapa warga. Nah, masuk. Masuk, gak masuk, masuk, masuk. nggak masuk Depok nggak masuk Lampor apa sih Lampor coba kita lihat Lampor ya Lampor Oh Lampor tuh keranda terbang bangke Lampor nggak seremak kalau keranda terbang semang kenapa hoax Bro Sudah jelas hoax Oh lampor dari Jatim Lampor tuh keranda terbang ya Coba kita cek dulu Ada teasernya bro Oh udah, udah lama ini tahun 2019 Anjir teasernya yang nonton 4 juta men Coba kita nonton Ya tapi gue gak ada speaker Gue pakai headset Bangsa, Gak bisa di skip lagi Skip Skip Oke okay. Ada orang Ada anak kecil nangis Pintu kebuka Aku tidak bisa membiarkanmu seperti ini Jadi budak setan hmm. What is lampor? Kok ada bahasa inggrisnya? That the casket is carried by a grim reaper Waduh But lampers come when there's sinner hears, right? Nggak seru Masa sih seru filmnya? Kalau seru gue nonton nih Oh ya, coba kita cek ya, lampor-lampor. Nonton X and A, Itu mah bokep anjing Kenapa saya harus nonton bokep Ibu-ibu curi rumput Tapi dibunuh Anjir apaan sih men Bentar Nih saya pakai ini Saya lagi cosplay Coba kita cari lagi mayat wanita terikat karung apaan Hai, halo semua. <laughs> Anjing komen-komennya parah banget. Coba kita lihat, kita lihat dulu trending YouTube ya. Trending YouTube isinya apa? Coba kita lihat Mana nih Gimana sih lihat trending gua, gua Tahu sih fuck Waduh saya Saya nggak saya selalu mabok setiap malam pak Belum tentu saya setiap malam mabok Hari ini saya lagi gak mabok. Gimana, Gimana sih liat ya, trending? Oh iya, iya, iya, gini, gini, gini, gini, gini, gini. Ya kok udah gak trending ya? Oh masih trending. Teman-teman makasih ya. Kita sekarang trending 3 nih Trending 3 Tadinya sempat trending dua Tapi udah nggak bisa naik lagi Karena tersalib Kita baca komen-komen aja Coki band from everything Blok Gas trending nomor satu Supaya teretan muslim semakin deg-degan Setelah trending harapan MLE akan segera terwujud Jadi mau masuk ILC atau Mata Najwa Atau insert pagi Kenapa? Mending masuk insert pagi lah I can't believe they actually made it top 3 trending It's total deserve for all I'm considering a lot of this trending video Just pure trash And they suddenly come up with this video <laughs> Enggak lah Yang trending satu enggak pure trash kok Itu kan Coba Kita lihat ya Enggak lah Ini trending satu enggak lah Dan ini Caknan keren bro Ini musisi Respect Nah Trending 2 ini <laughs> Kenapa video saya kalah dengan pria maki-maki Joko? Trending 4. trending 5. Ya, ini mah tipikal. Gagal ASMR, anjir, banyak banget Korea. Anjir, ini kan trending Indonesia. Kenapa isinya Korea semua blok? Coba ini ada 1, ada dua Coba ya kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya ampun, ini coba kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dari trending 1 sampai 10 semuanya Korea. Yang Indonesia tuh cuman ini ada Arab, ada Natasha Wilona dan ada saya ada pria yang memaki-maki <laughs> Bang, saat gua kalau sama pria memaki-maki Pak Jokowi dan ada Dani Caknan. Jadi yang Indonesianya ada 1 2 3, tapi kalau mas-mas ini yang memaki-maki nih dikirim ke Korea juga nggak apa-apa sih gitu. Jadi ada 1 2 3 4 5. Oh, balance lah. Tapi kan ini kan orang Indonesia, kenapa trendingnya Korea semua? Goblok. di Jajah korea kita di Jajah korea bro kita di Jajah korea masa dari 10 trending limanya video korea sih coba gue mau lihat ya apa sih kenapa sih terlalu aneh bro terlalu aneh bro ya tapi ya ya ya enggak aneh juga sih tapi ya ya bebas sih tapi ya why aja kenapa kenapa Lucu banget, Korea Selatan dan bantuan Amerika hanya lapangan latihan perang Korea Utara. Oke, kita tes buta warna ya. Teman-teman, kita tes buta warna bareng-bareng nih. -bareng. Kita. Tapi emang ini ya, ini sumpah bener-bener anjing nih. Ini kan Youtube ya, Youtube. Jadi gue cek nih, tes. Oke. Buta. Oke, okay. lo lihat nih bangsa tes buta warna ada Polri, kenapa ada langsung nama saya? Kenapa buta warna langsung nyambung ya ke warna ke nama saya? Hey, apakah kebuta warnaan saya sudah global semua orang sudah tahu kenapa tes buta warna langsung nama saya? <tuk> <tuk> ini keyboard gue Logitech pinginin dulu, nih keyboard Logitech. Tapi tunggu dulu itu nggak penting. Ini kenapa? Kenapa nih tes buta warna? Namanya langsung saya. Bangsat kenapa saya buta buta warna? Bangsat, Udah tes buta warna. Tes buta warna. Apakah kamu buta warna? Buka video ini. Malah orang takut bukanya, Pak. Makanya, Bapak, viewnya dikit. Karena orang takut buta warna. Bangsat. Keyboardnya nyala-nyala warnanya apa aja? Coba ya. Ini biru. Biru ini. Ini biru juga nih. Kayaknya semuanya biru. Oke, coba kita cek ya ini lucu banget yang mau masuk kerja tes buta warna dulu kita sama-sama kita ya kita sama-sama tes buta warna kenapa di tes buta warna ada iklan susu ah bahasa Oke, okay, okay, kita lihat ya. Nanti, gua gua stop ah, kelamaan. Nah, ini nih, kalau kalian mau bagaimana, buta warna itu bekerja. Tuh, lihat tuh color blind. Tuh, nor penglihatan normal color blinders. Red, green... Nah, ini dia. Ini dia. Ini gue. Gue, nih buta warna red, green, color blindness. Do you have it? Yes. Ayo, kita lihat. Red, green, color blindness. Do you have it? Of course, I have it. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini apa? Jujur, saya tidak melihat ini warna apa. Bukan melihat... Saya tidak melihat angka di sini. Saya tidak melihat angka di sini tidak ada tidak ada saya tidak melihat apa-apa di sini saya tidak melihat apa-apa di sini 7 yang lain lihat angka apa? tujuh masa sih 7 fuck 7 Coba kita cek belum ada ini saya juga tidak melihat saya tidak melihat apa-apa di sini saya tidak melihat warna di sini tidak ada maksat kok ngegas emang gua gak bisa ngelihat. ini juga saya tidak melihat warnanya kalau ini warnanya apa? eh warnanya angkanya apa? angkanya apa? 6 oh 13, maksat nah kalau ini saya lihat 16 bener gak? ini 16 bener gak? bener gak ini 16 guys? Bener dong ini, gue bisa lihat nih. 16, <laughs> bangsat! Kapan? Kayaknya 212. Oke, okay, next ya. Ini 16, gue yakin ini 16. Oke, okay, next. Angka 8, pasti angka 8. Saya tahu ini. Ini angka 8. Gue yakin pasti ada yang nggak bisa ngeliat, pasti ada yang nggak bisa ngeliat tapi diem aja nggak mau komen. Goblok! Ini angka 8 Jelas ini angka delapan. Ada kacamata lensa buta warna? Ada sih, cuman mahal. Gue belum beli. 8 betul. Ini... Saya tidak melihatnya. Eh sorry, ini 12 belas bukan? Gua bisa ngelihat tapi kayak tipis gitu. Ini satunya set, terus ini duanya dari sini nih. Set, set, set. Bener gak sih? Bener gak sih? Ini 12? belas? Benar kan? Iya, tapi gue tipis sih ngelihatnya. Ini tipis gue tuh kayak ngikutin gini set satu terus ini dua. Nyaris nggak kelihatan di sini. Ini 9 bukan, gue bisa tapi kayak samar-samar gitu, hampir gak kelihatan Ini kan gini, set, set gitu ya Oke okay. Correct answer, 7, 13, 16, 8, 12, 9 Oh iya bener gue Tapi yang, yang 12 sama 9 gue ngeliatnya tuh bener-bener uh, ini, susah Coba kita cek lagi Ceo ceo ceo ceo ceo Oh ini udah mulai penjelasan sih Jadi kayak ini ada warna Cahaya set masuk ke mata ini. Jadi buta warna tuh nggak bisa disembuhin ya guys Jadi dari sini Ini kayak sini sweet Terus ini kayak sweet Gitu <tuh> lagian kalian ada-ada aja nonton orang tes buta warna, why? udah mau tidur? Di lasik, lasik tuh nggak, lasik tuh cuman bikin minus, minusnya hilang kalau lasik. yaudah, mi ada topi baru gua nih suka gue pakai topi ini iya Rick, kalau lu mah emang ada Eric nih ini yang Eric yang natoin gue yang ini nih Eric natoin gue yang ini ini keren banget tatonya gue suka banget tato -in ini Eric makasih Eric lu kalau mau nato nato sama Eric Eric Diamond itu ada di situ lu follow aja akun Instagramnya Eric Diamond Uh, Erik juga punya Studio Tato Tempat gua selalu ditato Di Black Diamond Tato Parlour Buat teman-teman mungkin yang lagi ada Rejeki terus bingung nih ada sisa duitnya Pengen dikemanain, udah nabung, udah apa Tapi ada sisa lebih, langsung Langsung Tato uh, Selamat malam juga Jangan lupa berdoa, tindik hidung Kenapa gue harus tindik hidung Yarik, nanti kita ketemu. Rik, santir. Mantap, teteh, tapi enggak apa-apa kalau mau NATO. Mana, NATO aja, tapi. Tatonya pakai duit sendiri. Bang Choki nggak mau ganti warna rambut, ini udah tinggal dimasukin warna lain. Apa ya? Masalahnya gue cuman warna yang bisa dilihat di mata gue terbatas sih. Asu komen gue nggak dibaca tuh gue baca. udah, da. derah, sehat juga buat lori, bye